Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku dan ketiga temanku, kita akan melanjutkan gameplay dari Magica 2 part 3. Jadi, tanpa lama-lama lagi teman aku udah nguas duluan tadi, aku agak ditinggalin sebentar karena memang aku agak ada, ada ada keperluan sebentar. Jadi, semenjak terakhir kemarin yang kita terakhir nyampe chapter 5 atau berapa gitu. Aku bakal langsung join aja teman aku. Oke. Okay. Semoga ketinggalannya nggak tahu jauh ya guys, soalnya... Aku bentar sih tinggalnya Masih udah loncat loncat Ah, Udah jauh belum deh kemarin? Saluh <tis> oh. Saluh oh, gue nggak bisa naikin Coy, ga sama inget kemu itu Oh, ga gue ada jauh nggak ya? Nggak, nggak Gila, nah, ya, pada mati backer backer Bom. okay Ouch. backer Return returner returner Apa aja gitu? Salah dia. Wow. <laughs> oh my god! Ow. Ow. Nani baku? Huh? Nani dong <laughs> <usia tongat. laughs> Ah. ah. Mati gua. Ah. Aduh. Hey the boss now. Jangan dibekuin dong, <laughs> mantul jadinya Nice, easy busy <coughs> Return masih sih gua? Surrender Apa gue pandi aja? Hahaha. Hahaha. Hei, heboh. Heboh. Ada dia Nah, benar banget. Apa ini? Cari dulu cari-cari. tuh. Nih, nih, nih, Oh, ini kemarin udah. Eh, belum dapat nyalain Ya. 33. Hah? listrik Api. Nani? Baker? Hah? Baker. Ya sudah. Ah. Doang, ah. Huh? Gimana? Hmm? Ah, gua mati. Nani? Baker. Repet bang. Huh? Ah. Baker. Api, api? eh pakai dingin-dingin. Pakai heal, pakai heal. Habar. Pakai heal. Pakai heal <laughs> <Sama, sama, sama. laughs> link, coy. Mereka lemah healing ya yeah, DC <coughs> sorry ya guys internet kok lagi itu Kayaknya riset kah I don't know tes ya dedek ya seperti K biasa nggak oh, bisa dihiel sih Seperti biasa Retrieving user informationnya kelama Ini suara gue atau emang Halo Bentar guys Kayaknya aku DC lagi Kenapa nih Kenapa internetnya hari ini? Eh bukan. Pakai ledakan. Suara teman-teman aku hilang-hilangan guys. Tapi Discordnya hijau loh, aneh. What happened? What just happened? Bentar guys. Apakah aku harus pakai kuota? coba kota deh ya kota kayak kota kota hp sebentar ya guys sorry banget ini mah internet lagi ngadi-ngadi mm hmm Oke, okay. Udah nih aku pakai kota HP semoga stabil ya. WiFi itu sebenarnya bagus, emang kadang-kadang kok misalnya lagi jelek ya gitu, emang sedih. bisa join Discord ya? Wah? Hah? What Halo. Ada chat. Sini enggak tahu apa nih nobody. Nobody house kan gitu. Nobody house, apa oh, yang <tuk> di sini? Nih nih di sini. Nobody house. Hadir. biasa aja mulai <laughs> ini di. Yit, udah bisa. ah nani takut? oh sedikit <laughs> bentar gua oh, salah pakai nah. staff nih kayaknya aku kan push sword sih Bentar, bentar Sebentar ya guys, aku lift dulu guys. Salah pakai staff ini. Nah harusnya pakai ini. Ini kah bisa diambil kak pedangnya? Siapa? Kok salah staff, saya gak sakit tadi? Ya mungkin lu salah staff kali, emang benar Iya memang. Makanya tadi aku ke main menu dulu. Oke, okay, aku juga nih menghindari kata-kata kasar <coughs> <coughs> ini lagi kasih ya? Iya, pantas. Oke, let's gua lagi. sesat ya, selama Anda bisa join di perang. Eh, bom aja. Waktu? Waktu? Waktu? Waktu? Waktu? kenapa nggak ada tadi diairin aja. <laughs> Aji gua. <laughs> nah, mantap kan? Mana sih gue? Siapa sih oh. Kayaknya api dalamannya deh. Help! Yang uh, Nih, bom. coba cari sesuatu siapa tahu ada Monyet, apa itu Aduh, kenapa hidupin <laughs> <B> <laughs> <Tunggu siap, laughs> <laughs> woi coba oh, oh, udah nggak ada apa-apa sih nyidum saga helpa ini Sorry, we were dumb. Your father was a nagging, with them. Mit name was Vlad, and we are enemies. Enemies, enemies. For that the family of Linden Frida. We are Frida, Linden of the group. We gave the barn Can't our daughter and me, bloke? Possibly. Verge den New, und du wirst auch wieder raus. Alle Kraken und Spatzen haben den Bock, die Backen. Und Oh, ich hab das Tombak will you help sells back to the bean? Fisca a van. Kat sini lama, eh, oh burung, my my <laughs> burung. burung mati. Anjir, burung mati, burung anjir, burung anjir, burung burung mati, anjir, burung anjir, burung mati, burung mati, burung mati, anjir, smart got, biorja plok lipin human beast wish wait the wah magic unlock aduh oh, pengen wire 2 what the fuck oh, main menu iya. dulu ayo main menu main menu boleh boleh aku nang ngatur-ngatur dulu apa ini forcex again core nerve sakit dikis movement speed enggak enggak mau gua mau ini aja tutup against cold and earth bener-bener ya? kok oh, ada yang lalu oh. gak sih masih bagusan. first car kita punya melee ya? melee tadi baru dapet apa? gua gak dapet keras, <laughs> udah kali rumah pasti, nggak belum? oh belum dia, ya udah lah. Uh, wait status ya. tapi masa di sini tuh ada yang suka pakai ini anjir api. gua <laughs> api, Gue juga api. iya, Lihat, ini, ini masa apinya tuh buat temen aja bukan buat, -buat <laughs> Yeah, then, iya uh, gak gue ada aja lah, belin di pus pus Fast rode, udah bagus anjir itu Iya, tapi... basah Iya, uh, yeah, makanya Tapi ada yang protek against code and Cilep, jadi gak pekul Tapi biar dah yeah. Dah, nah, guys Jadi si oh. okay. air, gua amat Bisa pakai listrik, gua Jadi saya gue listrikin, Waiting for host, ayo space Waiting for kukel, okay, well, banyak Ini tuh tuh listrik dong Ini tadi pas gua, gua belum join, join kalian belum nyampe apa yang, yang ada itunya itu kan, rumput-rumputnya? yang kemarin kita udah kemarin di tempat sebelumnya pan? ah habisin emang habis ini ada lagi oh. rumput soalnya? oh itu belum Coba-coba it sesuatu coba pelan-pelan lu jangan jangan bunuh-bunuhin. akhir bangsat topan bakal enggak tahu kalah kalah anjing kebakaran kayak enggak eh, ada dah emang ada anak anjing ini ngejar banget <laughs> enggak bakal di-fire dia banget butuh darah <laughs> it's a dong ask oh tuh tuh tuh diambil here Huh? surrender Oh my god, what a Aduh mana gue Gue pengen tahu apa terjadi kalau di ini semua oh. Eh, musuh bisa, musuh bisa kepanasan juga woi lihat deh, kalo tadi pas gue bakar musuhnya bisa, bisa ga nyerang Kepanasan dia gerak diri Kocak, nih hmm. Lihat nih, coba depan ya Eh nggak ada musuh lagi gak ada gak ada, entah gue lagi nyari sesuatu, ga ada Nah, ini ada apa nih di sini? nih biasanya, nih. <tuk> ya tau kan? lo tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, nih? tau, tau, tau, tau, apa tau, eh, jangan dibunuh, jangan oh dua ini dua pertiga nih satu lagi satu lagi best duga dia bakal kayak gitu anjing ada komplek hahaha eh oh <tuk> Aja bisa Akan gitu cowok. Oh ini ada gobletnya. Apa? Ada weapon? Ada weapon ada <tuk> medium? Ambil si anjing di bakawarnya gue bangsa. Ya sedih. Mana weaponnya? Weaponnya yeah, di sini. Kan. Ada Mata uh, <tuk> goblet gitu. Wah nih. Penjatun. Dijamai keret, terus... Mana sih? Udah ambil Udah di ambil. Oh udah Kan... Sekali ke unlock, ke unlock terus kan? Udah kan? Semuanya gitu ya. Kenapa Kenapa dia? si Andi war ngebacker gua goblok. Ah. Ah! Benar-benar benar, benar. <Bentar> gua dipandang. Ah. Ah! Anjir! Surrender. Backer. Ini maju tuh. bisa, akhirnya gua bisa tlupot. Tidak, tlupot. Tidak, tlupot. Okay. Skill, eh, tlupot tlupot, inap, kan bisa bisa oh, ya, ada. Hah? bisa ada, ada, ada tupai tapi bisa diklik. itu Dapat. Tidak, Tidak. Oh, babi, oh, bener, tukung. bunuh mulu gua Babi? Babi ini Dragon Strike Mana? Tau di bawah juga ada <tuk> <tuk> Tuh ini Oh itu tuh tuh tuh Sini Sini Sini Baku? <tuk> Baku? <tuk> eh betul, <tuk> aduh dulu, kayaknya tentang. Aduh lupa turn oh my god tes будет какой ок, bite how thatQué gave ial keren itu di belakang belum tuh oh yang mana oh ada yang gede tuh orang ada makanya hei ah Returna! Oh gila ya? Nani? Baku? Baku? bisa, kan bareng? Baku, gede, gede. Gede gila. Huh? Bagus! Bagus! Coba sini, coba uh. sini. Nih sini, nih. Tadi sama siapa gitu di sini. ada Ada stiker uh -huh. Hei. What Ini kemana, nih? ke kiri itu. Oh, ada switch-nya di kiri itu. Oh, iya. Lemparin. Pakai batu. Pakai batu. Uh, Awas, win. monyet monyet Oh, bisa, sih langsung. Itu <laughs> ada bunyi. Nah, udah Percaya <laughs> <sure> nggak? <no>. Wah. <laughs> Batal ya? Emang iya. Nggak, nggak, oh, jalan, yuk, yuk. Urutan urutan Kalim. urutan urutan. Ini dulu. Kedua. Iya, ini dulu ini dulu. Nah, dapat satu. Nggak, bukan. Ini satu. Ini dulu pak yang keren. Ini dulu? kedua oh. nih. Eh. coba dimana lagi atas ya kayaknya atas Oke. atas bukan atas bukan bawah atas coba ke kanan bawah dulu nah terus kiri. Hey, urutan, nih kiri eh enggak nih ke kanan bawah dulu kiri nih terus next apa enggak bukan itu coba lagi yang bawah nah terus yang mana atas Kanan bisa lagi berarti. nah. oke okay, atas. nah atas atas terakhir atas terakhir. wow. panik. Wow. Nah, dark anjir mundur, atas ke. coba ya. dia great weekend fire like nih hot water air ramai ya. sama tim. monyet monyet aja banget di deket Ya udah. Huh? Nani, Anjing, anjing, semen banget dah, ini orang lah. Gak apa-apa, oh. mending jatuh biar cepet jadi itu ada ke atas, ada ke kanan, coba baca dulu hmm. Kita itu, kiri, itu tau, kiri, ya. kiri itu kali ya, sesuatu gimana sih? Kami ke camp, coba deh coba Wuh, oh. oh, dapet! Rome. Ada yang jatuh! <laughs> Baka! Artinya udah, gitu bang Dapat koin, ada apa-apa ya? Itu kura-kura di atas, aduh, da tadi. Hmm. Mm. Goblin, goblin bacot, anjing! Itu <laughs> tahu, aku Apa, Tai? tahu, nice tahu, uh, aku tahu, buku. tahu, aku Woi gained one head begini ini bray Tidak usah ada S Tuh, tuh di kiri ada pedang tuh Apa tuh? Gak ada ya? Gak ada apa-apa ya? Kayaknya gak bisa deh Tapi hmm. kayaknya udah kemana-mana Pertanyaan! surrender nanti mana sih? Di atas, di atas. Ah, nah, nah, nah. <laughs> Itu bukan temannya RT ya? Der, der, der. Ke atas jalannya. Sudah coba. Untuk enggak ngawati, C. Icing Bambi. Ngobain lo. Returna. What good? Returna supreme fuck Oh ya. Enggak ada enggak ada apa-apa. Monyet baik. Oh my god. Bakker, Back? Returna, Surrender, oh. ah. uh. Surrender, Returna, Bakker. Oh. Ah! Oh ya yes, oh yes, belum aduh akit ayo hah Awas, motor. Habis aja Bye. Eh. Mana nih ke atas ke kanan? Kiri dulu. Itu ada yang, ada yang Mana? ke mana nih? ke atas dulu aja coba cari jari ya ga ada ya? ke atas dulu Kostanya rumajer. Semer. ya. Azuz berdua maksudnya. Eh ini depan, bisa Coba coba coba. Aduh. Ah mati gua. <susuk> Udah bisa ya? nggak takut oh jik anjir? napi baku? kenapa kuda tuh isinya ada daging anjir heran gue Kenapa? Kepan aja dihancurin Udah Itu katanya jangan dihancur ya? Eh, ngapain lo deketin gua lu, Haji? Gua sekarat banget Don't touch basah semua itu mereka Wah, listrik boleh nih Listrik boleh nih Ah tidak, jauh-jauh dari listrik Terlihat, ya le stretta di dette. Nani? Nani? Nani? Bakang, bakang. depan. Aduh. Guys. itu kan tadi bukan kita temenan sama Oh my god, mati Nani, f**k Terus banget ini, ya gak kata apa-apa gue Ada bomber, anjir woy Biar oh. nanti <laughs> Mas, <otros could> <laughs> Easy gaming. Oh wow, itu gede banget. Itu gede banget. Gila. gue Gua <hados> <f> <hado> temen anjir, mari pel. <hado> <les dog> Biar ya, sedapan deh. ya? Iya, ya, mati? <laughs> Banyak, Kenapa hey. tangan nih? Car has been killed. Oh, hai Queen breeze oh. ada yang make wajib. anjing, ada tadi. Ternyata dari tadi. <laughs> <laughs> <Tunggu. laughs> tadi. Itu apa tuh? Staff bukan? Wah, apa itu? Ah, apaan tuh? Coba. Ah. Tidak tahu. Ini, ini, ini. Apa ya. Nggak tahu. Lihat. Mana staff Ini tuh di package quality. Ngapain? Enggak tahu gua. Apa live effect Coba tuh coba pegang. Strong bonus to potion ice. We can fire and steam. Oh, jangan deh. Silakannya kayak Pak Imam. Ah, <laughs> Aduh. ini matiin orang lain. Banyak What? What? What the fuck? Oh, apa? Aja? Yang tadi yang <hums> Itu teman anji jangan kok. Yang di What? <laughs> <laughs> ini hatu. Oh ini. Visi Frosar, Tilsy Tita, Propa, Toll Itu yang cewek belakangnya sini, Neskir? Anak duan peramalan, bukan? Ayo. Jadi ini yang ada bilang teman Finn Celok sop sevaro Kesa, kesa lah Oh, yes. At last. It's far time for me, Khan. Leader. Skahil sores sporkbork. Disparti dan stora tok tok. Gorgay. Nih, staff kita sama semua ya? Kraka? Hmm. Ah, log. Sinar fatso Trace traced, ja trova cor spa nove nove minivan. Menvisi Ha, ah, luba luba, voque por. guys, mamã. guys Eh, Beleza, mamã. Oh my god, Beleza, mamã. Beleza, mamã. Beleza, mamã. Beleza, Karir Witness-nya, nah, Itu resist. Kayaknya dead, dah. Bisa bersain ga? Bisa bersain ga? Ambil, imun, imun. Bong-bong, hei. Boma, yuk. Coba-coba. Yes. Kayaknya batu dah. Boma-nya, bomenan. Boma-nya. Oke, guys. Return <astronauts> <man>. on! <constrained> <monym> Huh? Gatiku. Ini sakit nih. Tuh ada apa ya saya tahu. Sudah bentar, saya dulu saya dulu. Enggak. mungkin. Wah, kok, Monyet, kok Bom, bom, bom. Aduh, bisa Boleh. gua mati gua mati gua mati oh which is bukan oh ya, siapa siapa mati lagi nah, eh? nah, nah nah, nah. eh? oke okay, easy Surrender. semati dong kita kebakaran aja mati itu diki Mati gitu lagi oh itu yang nangis sih goblin goblin dari mana aja deh jadi gue nyari suaranya Kudumba kudumba. Troya, Elin tuh ya mana? Elin yang ini Gitu. Hmm ah what? Hmm? what the fuck? nanya tegak light is not a vampire apa ini <laughs> <laughs> sedihnya gak ada dong sedih oh, latoan <laughs> latoan <di segala. laughs> <lator. laughs> Kuso to Masih ketinggalan dia. Jadi orang terbuangan Salah lagi arahnya beda sendiri. Ja ja, man lade tiden. salt kayaknya bagus deh itu. In to drinka så. Beradira to Gi Jag fixar fast en ny, likvis i vis, viss i viss i trott, stillen stå, liden lillen to. Stillen stå, so. Vi... Gua ya gambar Untuk game ini Seukuran kecil sih lumayan IIIしたり, uh, Iya lumayan pengen bayarnya ajing <laughs> <tun> uh, <suk <maid> <sukainya> <tun> Gua pengen main lagi nih kalau misalnya keluarkan serial ketiga Seru <tun> anjir <tun> <tun> Kayaknya ada sih Mungkin ya Menurut lo soalnya mjk2 2015 itu mulai oh, tuh bener kan kalo bisa bisa pakai segitu banyak ah z bisa dipecat anjir komik keyboardnya wanjir itu ada... Bakal ada, ada, ada mata dong hmm. tuh kayaknya kemudian masuk semua oh, dari A-Z ada dae jadi plot twistnya oh. begini. Main menu dulu ya. Main no, menu, main menu. Coba cek yang baru. Roblin, <laughs> Robin, Robin. Pilih bonus healing from life spell. Pernobel to cold ice, angel. Selagi inggris speed biarlah jalan cepat. Cold and ice jarang pakai cold <susur> and ice sih. Kayaknya pakai terus itu. Oh iya kayak. Gue masih mendingin pro, Rotak Again west status sih. Fire, <tik> si Fini dua lagi ya. <tik> Lightning fire. Cari <tik> apa <tik> total damage-nya pasti kebanyakan yang di fire, nih. Hmm. Yo, guys. <laughs> Ayo, Gua udah ready. Gue baju Robin apa ya? Coba aja jangan aja bagus. Dah, gas. yang klasik wizard rupanya nggak mau, wah di mana nih? Menyelita, oh, udah satu tahun lagi cepat banget. Hmm. Tinggal jalan aja usah teleport sih ya, Lur. Lur. protes <laughs> molvin. Terus senjata kalau bergaji bisa dipakai? Oke anjir kayaknya gaji Chen Shaw, oh, reserving del. Tangan dia de itu yang satu ya? Ah, sukses. Tangan emg ada, bisa diganti-ganti. Eh, ternyata ada gaji udah boleh regonya kia. Chen Shaw, kayaknya. Nah, karena tidak ada rumputnya rumput lagi. Waktu itu gue sama kalian nyampe sini dong nih habis sudahan Plus satu tahun. Loh, kok itu ada empat tim orang. Nul itu orang tahun. Oh. Nular Nular itu Shaman oh yang ya lihat Terus sekali sama see. See. sama Kita sama duit mereka juga sama. Ya, Yeh, vlad der magnifico, nerfalsig der sinker bir um Madner trap. Obvisi ami bushi, visi obvisi fool. Solatider big barabun, ni de lock go wow we wow. Vadjem heter norstralsen farflunder. Barnas masci der gotse expander under snon. Med nieder Macht wunder der Wundersoldat al fallt do mine dance. Nullenog, der alles Sams help in near him der ältere Humborkepof. Der borgi Vennir hol. Licht ist, je storster de past blunder. Blunder. In skoger dunkel deeps de alve post de alvhund. Ook niet er Paul, log nuur, spatzen vinden. Yes, master. Wonderful, menegus. spell baru nih berarti. Tadi gue mau cek spell baru tadi, yang dapat ya, apa sih? Abius, bukan? Guardian, nih, coba ya kita pakai. Yang eh, tapi lagi ya. itu. Guardian. Anjing mantul. <laughs> Emang gak bisa bukan? Iya dong, mantul. Oh, pakai shield ya. Oh, Guardian, yeah, keluarin. Keluarin. keluarin begini nih, tatam-tatam gini. Iya, boleh, lanjut. Jangan, sih th bolehlah Oh, wow, wow, wow, tuh wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ini wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, The wow, wow, to the wow, the wow, Oh hmm. ini mainnya anjing. Apa? Orang do dokumenter Alu Nah orangnya oh. lada-lada oh. tuh Ah uh. Ah uh. Return up Ah sekali kok spawn aja disitu sih Ah Ah Gitu tau Ah Ah Tunggu Ah Bakar kak? Ini sdk oh, yeah, kalian bagus banget ini Soul Switcher Kok lo punya ya? Sedih banget Coba live sama dia atau lo mau Gue penasaran deh, pengen belajar Wih! Eh, gue mau ngatauin YEAH. <Ssk astronauts> gue Coba <dictatorship> Coba dong, Dwiq. Satu life, empat fire. Habis itu tembakin. Satu life. Empat fire. Ini gua mau coba berapa depth 2000 Dua ribu doang. Yang paling gede apa ya? Penasaran gua. Mau coba-coba aja. Ini kok mau nyoba. Ini gua pake full. Gua pake full red sih, gue Gua coba-coba. Gua-gua. Dua juga. Coba full life, full red ya silahkan atau cari itu cari apa namanya bagus sama juga halva bak nani bakul hah halva bak hah bakul nani bakul bakul hah bakul mau apa tuh coba kalau steam apa biar jadi steam api sama air api sama air, api sama air. Disakit banget apa? oh iya, iya, iya, the hell? iya, iya, iya, iya, iya, iya, begitu iya, iya, iya, iya, iya, Mau iya, iya, iya, iya, Aku coba cek kanan tuh. Aku yang penulis. Uh. Uh. Bagger. Thank you. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Saya bisa deh. Gak bisa aja, gak bisa aja. Atau bisa? Terima <tik> <tik> <tik> <tik> <Thank you banget. tik> Oh, oh, oh. <coughs> oh yo, mati. Mati gua. Hah? Back. anjing Pas. Oh Dia yang Gimana sih, gak bisa ambil oh, udah Kok oh, mati sih, oke? Oh, gak no. gila go ah. kode mati. <laughs> <laughs> ah. Ya. Ya. My Packer mati udah mati hmm. udah mati, mati udah mati mati udah mati mati udah mati mati udah mati mati udah mati mati udah mati mati Nanti bak bak. Begini kita mau pulang musuhnya goblin. Main apa tirai ya. Bahasa saya enggak bisa strum. Coba. Gini. Kenapa? Kepeguannya. Oh. Kok gua bisa gerak sih? Kabarin, bestek campur itu. Campur, campuran aja. Eh itu? Wui. Wah, patuh. Tacaek dulu bentar. All damage the... rerun Incredibility bonus <laughs> to life spell, very weak at all other element. Life spellnya bagus Apa? banget, tapi yang lainnya very weak. Khusus healer dong berarti itu mau, aku jadi medik itu nggak mau. Gue, gue, gue, gue, gue, beberapa kali lah anjing gue, gua gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, surprendre oh surrender mama lah nah, ini bukannya lagu dari temanjari ya <laughs> Oh, dong yang itu yang ya, ya. mas mesketir um, itu ya, ya kira -kira. Yang si bocil ah. hmm. Se alemums de mandor alvi itvalgi transporti de alforhug in intenter paci metropis Dem vis annex der mega vanners Et loke Banders, loke loke of visi sovresn Null nidi masi warsals de de Dem finder ner intenti de congers de artefaktus dem Oh bro, ken dengar de elephants. Hater, haver, me hasten, dar litik ayo, siapin nih, gue basahin osotrum ya, gue basahin osotrum, gue basahin, gue basahin, gue basahin, oh, ya, tuh nalin, nggak bokeh, nggak nggak bokeh, nggak orang biasa. Oh nggak iya, mungkin bisa jadi nggak Nggak ada apa-apa ya? Oh, <tuh> oh uh, uh, fuck <tuh> <tuh> <tuh> mati. Al giro. semua giro. Eh, ya è solo wander. Oh, m'intere la Ayo <sukain> ah, gua, bangga Oh, mati semua <tinyomohan> ya. udah <sukain> Jom, banyak, itu Apa, <sukain> emang habis-habis ya? Makanya harus jalan 1 Strong bonus, lightning, fire, and steam oh, mati oh, udah mati Pakai, bakar, oh. Oh. bakar, adil, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, Ah. bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, XP ya, juga. Hmm? Perturna. Perturna. Oh, enggak ada ekspedisi? Mati. batu. bisa. Nah udah. Ini oh, ayo kita akhir dulu oh my friend jangan gitu <laughs> api kekuatan apa aji <laughs> oh bisa sendiri Returner Returner Gute Sah, Oh gila, baiklah seorang Jangan lusik Aduh Huh? What Huh? Huh? Aku mati sih, orang enggak sih. <Sing at> <Sing at> sendiri coba. <Sing at> <Sing at> Ah. Ah. Returner. Sudah dia juga like become dia Belum your... Kan bukannya kalau living kebajakan okay. gitu ya. Eh, jimbina tang beli bunuh. Astu, uh. astu. Sakit sakit sakit, sakit, sakit, sakit, Oh my god, orang gitu yang mana Saya kena kata aja Oh mau, oh, pake -pake listrik, aja yang listrik itu. malas sih kuy lah. Ini apa nih? Oh ini listrik gitu api, eh <Side> eh suspender ini truely snake lihat gak ada empat elemen terus tuh ki kiri life oh, oh. Nah, yang ini apa nih terakhir nih air air double jadi apa apa Gak ternyata ke depan Coba cari coba Oh pintu. Dia kebukaan Ngapain wajah Gua tuh gua si ada <vayani>, <laughs> musuh sponsor Ekalipo calivo, ele já não, a 12. Ah, Kev, meu marido, que que ele de Stop, dem up pedado daru kominen, hilja! Tá terbiasa, oh ya, terbiasa terus saja, ini, ini kartu apa ini? orang gue enak mana? Orang... ke kanan, ini ini kartu apa tuh? ada jalan kayaknya dah, mau nyoba ga? ada ya. ya. Tau ya. Ada Iya, oh, ada, ada, ada. Ah. Eh, huh? hey. tuh? Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Oscar Coba tuh. Apa tuh? Oh, mm -hmm. oh, uh. oh, no. uh. <laughs> Anjir gue tembak Oh, Resi dia. Tambah damage s ke, kayaknya mah ya. Huh? Oke okay. Nani baku Anjir wang itu deh dia Dead cepet kan jadi kayak gini eh, Ya gini juga aja temen tuh lagi ada baksa Tambah sama F retur oh yang tembak yang Hal Hal Hal sih. Ada kamu dia Tele. ini? Ya. ngapain lagi Salah pencet tai Ow. oh iya gue pakai shield <tell> Dibakar bisa-bisa aja <-bisanya. tell> <tell> Kita belum sini waktu itu nih Jangan-jangan <tell> <tell> jangan, <tell> jangan Jangan, jangan. Ya, jangan kalau nggak dibunuh dapat achievement. Nah, ya. Terus dia apa yang kalau nggak dibunuh? Dia nyalakan kita. Kita lewat. Oh, is that it? Waaah huh? mm. Udah ada fan! Buker telat Kelat! living <laughs> dead people! All oh.. Allah. Magic itu magic? Magic itu bisa Bisa nggak? zombie kita ntar, panda, magic, bonus, creepy weekend, alternate ice, nggak? Walaupun kurang aja, kayak masih OP, subwoofer, TV, gila, sakit banget ya tuh Oke masih belum ada, ayo. Dia sakit buat Kevin kan? Tahu gue Tapi lo juga pakai? Enggak, gue nggak pakai. Beda. Udah ganti kan? Oh cuma gue doang yang pakai. Barang sih loh. Main, kos Sama bom, bom, bom, bom, Ya, hm. Dia ambil udah summon dead people Tiga pasti Eh ada ada. Oh yang keempat dik yang keempat Oh, iya. uh... oh baru lagi? Ah, <Mohan Pourquoi çaetera> <achen> anjir bangga, selamat, selamat, oke thank you. <tose> nih, lah, kok mati kena heal? coba di heal mati nggak ya? oh, gak si keraton, sama dad cipok kalau kena heal mati si, yeah. heal atau pasti sih lagi? coba krrakasi, coba kasih dead, coba kasih dead. oh bener, kasih dead berarti, kasih dead di heal. <tose> Nggak oh, sih, nggak usah ngedeal Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Akhirnya yeah, lupa Nih, nih, nih Tuh Oh iya lupa Kenapa ada reko? Ini di belakang sih Nggak tahu Nggak ke belakang kayaknya Belakang ke tahu. Coba. Hmm, gun ke atas ya Apa ngaruh? Coba coba coba. Enggak. Coba kata. Ini kayak ke bawah deh. Mana sih? Skylift Eh anjir Kepana? <tuk> itu apaan Davin? Kok ada begitu kan? Apanya? Bener kayaknya sih si itu ngobrolnya Coba lah Tau, coba aja Ngerik dulu aja coba mau Kan ada refi Masih balik lagi Niefin bisa baik lagi Cara yang gampang Mana ya? coba Coba itu aja Mau Bug? Anjir di belakang mau balik kemana mana Bodi bodi Lah.. Bisa langsung lah, sih <tuh> La, le, nah, bener kan ada begini <tuh> langsung mati langsung mati cuy wih lo bisa masih nggak bisa ya? mana dong? Yes. apa ada ada yang harus dintera kah mungkin coba cari mana ya atau ini yang teri pakai batu coba coba atau jangan gerbangnya tadi pakai batu juga anterinnya yang sini yang mana Gimana sih tadi gerbangnya apa? Ada ya? Gapang ada kerombang Di mana dong? Waw, oh, udah ketimbang Anjing <tuh> Apakah kita perlu browsing dulu? boleh, udah bingung soalnya nih ya udah main menu dulu aja fin Gue mau WC juga soalnya One, one! Oh iya, yeah. sekalian main stream Bentar Thank you guys yang udah nonton, jika kalian suka Tolong tinggalkan like, komen, dan subscribe Karena itu sangat membantu dalam development channel ini Thank you udah nonton, bye Sampai jumpa di episode selanjutnya